Selamat sore Pak Rianto Ya selamat sore juga Pak Rianto, dulu pernah mengalami sakit ambeien. Sekarang sudah benar-benar sembuh apa Pak? Betul sekali Berkat obat herbal yang saya beli lewat online hmm. Dulu saran dari teman. Saran dari teman ya? Obat herbal namanya obat apa itu Pak? Ambejos, jahitob, dan salepnya salwa Ambejos, jahitob, dan salep salwa ya? Uh, ada salepnya juga berarti itu ya Pak ya? Iya betul salepnya untuk ngolesin benjolan pada Kemudian kapsul ambejos zaitop saya minum tiga kali per hari Sesuai anjuran dan aturan hmm. Pak Rianto bisa ceritakan perbedaan sak eh, selagi sakit yang dirasa waktu itu Antara sebelum dan sesudah minum obat ambejos dan zaitok tersebut Pak? Baik Baik, bisa sekali Sebelum kami mengonsumsi andojo setiap bab ada keluaran darah. Keluar darah, keluar benjolan, ada rasanya panas, perih, dan sangat merasakan sekali. Apalagi kalau ataupun makan cabe sedikit aja, pasti bab keluar darah. Keluar darah ya, dan alhamdulillah, setelah saya minum andojo say mm -hmm. juga, kalau saya pakai. Mm -hmm. Alhamdulillah dari hari pertama sampai hari kesembilan hasilnya sangat memuaskan mm -hmm. BAB saya lancar, tidak berdarah lagi Benjolan semua hilang Rasa sakit, panas dan gatal Alhamdulillah sudah hilang mm -hmm. Lega sekali rasanya Dan sampai sekarang sudah sembuh total Alhamdulillah ya Pak ya Dengan mengkonsumsi ambejos dan zaitop dalam waktu 9 hari sakit ambeiennya sudah sembuh total Marianto, obat herbal ambejos dan zaitop menurut Bapak bagaimana khasiatnya? Menurut saya khasiat ambezos zaitop benar-benar bagus hmm? Menjarak, terbukti penyakit ambeien saya bisa sembuh tanpa melalui operasi Dan setiap sore sekarang setelah sholat asar saya bisa berolahraga bersepeda dengan teman-teman Alhamdulillah ya Pak ya Terakhir Pak Rianto Apakah ada buah, uh, ada pesan nih Buat teman-teman atau saudara Yang lagi sakit ambeien Seperti yang pernah Dialami Pak Rianto Ya ya Buat teman-teman dan saudara-saudara yang mengalami Ataupun yang sedang mengalami penyakit Seperti saya itu ambeien, Saya sarankan untuk beli obat Ambejos Dan saya itu dari denatur dan juga salepnya. Dulu saya belinya lewat online. Insya Allah bisa sembuh seperti saya. Insya Allah ya pak ya. Baik Pak Rianto, terima kasih atas waktu dan kesediaannya yang telah menyampaikan kesaksian nyata ini. Selagi Bapak dulu menderita sakit ambeien, semoga Pak Rianto sekeluarga diberi kesehatan dan usahanya lancar dan tambah maju. Amin. Terima kasih.